Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Yoki Nismanto, AMD, peserta Laksar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Labuan Batu, golongan 2, kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku core value ASN berakhlak, salah satunya ialah akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Berikut tiga panduan perilakunya: yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi; yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; sedangkan yang ketiga. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan Mari kita lihat penerapannya di tempat kerja